Oh Tuhan, tunjukkan semua pada diriku Teman yang setia Menemaniku, apa adanya Tanpa melihat aku Ada apanya di mana Teman setia Seperti dulu saat aku susah Menemaniku tanpa melihat arti ketenaran dan gemerlap bintang